Lesti kejora menangis, Papa Bilar pun ikut sedih. Saat begitu banyak hinaan dan bulian kepada BBL. Tapi kita kagum dengan ketabahan kesabaran dari Lesti dan Bilar. Mudah-mudahan Lesnar family selalu dikuatkan, selalu diberikan ketabahan, dan selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Dan mudah-mudahan persahabat, Bunda Lesti, dan Papa Bi, serta BBL selalu dikelilingi oleh orang-orang baik. Amin. Dan tentunya kita lihat tiga persahabatnya kalimat caption yang ditulis oleh akun Rizky Al-Fatih Anuskar FC Di situ dikatakan, Masya Allah kuatkanlah ya Allah, hinaan terhadap fisik anak, hati ibu mana yang gak sedih, bila anaknya dihina terus-terusan. Ya Allah berilah dia Lesti Kejuaraan Rizki Bilar kekuatan untuk memaafkan orang yang menyakitinya Amin Mudah-mudahan tidak ada lagi orang-orang yang menghina sampai membuli fisiknya BBL Di sini banyak sekali para ya Banyak orang-orang yang menghina BBL Mudah-mudahan Leslar Family selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Kemudian juga persahabat selanjutnya kita lihat Alhamdulillah kita mendapatkan tentunya cedukan vitamin Kali ini spill oleh Papa B Hanya tentunya melihat pemandangan di sekitar kolam renang Namun ada suara yang lagi memainkan piano sambil diiringi obrolnya suara Bunda Lesti Kejora Masya Allah persahabat, kita selalu mendapatkan kebahagiaan dari Lesnar Family kita lihat postingan ini pun juga kembali oleh akun Vatinya Lesla. juga kalimat caption yang ditulis. Akhirnya walaupun cuma suara bisa dengar Papa Bimen piano lagi diiringi suara Bunda yang lagi ngobrol entah dengan siapa. Selit kedua vitamin siang aku katanya itu Masya Allah bagi persahabat ya hingga kita lihat di sini ada komentar dari akun BSG Duke mengatakan, eh, "Menit cuman ngasih gambar seuprit dari kemarin nungguin, pas nongol cuma dikasih kolam renang doang, dan suara pianonya doang. Kasihanlah fansmu ini yang kekeringan vitamin. Wow. Kita lihat bersahabat ya, ternyata kita juga mendapatkan real vitamin siang hari ini," kata Papa. "Bila ternyata ini yang lagi main, masya Allah, abang L emang sangat lucu dan sangat-sangat menggemaskan." selalu membuat kita bahagia, makin pintar, makin cerdas, makin soleh pokoknya untuk abang El, mudah-mudahan selalu sehat dan selalu bahagia. Kita lihat juga persahabat, slide kedua ini, masya Allah senyumannya selalu membuat kita adem dan pastinya hati ini bahagia sekali persahabat. Kalimat caption pun ditulis oleh akun fotonya Leslor, masya Allah ini abang bakal jadi anak multi talenta deh, apa saja bisa pokoknya. Amin, masya Allah persahabat. Apa saja memang bisa banget ya talent seperti bundanya Lesti Kejora yang serba bisa Kita lihat juga di beberapa tanggapan komentar Dari akun Ahmad 296 mengatakan Abang nih kalau diajarin apapun cepet nangkep ya bener benar anak cerdas Masya Allah Tuh persahabat Anak cerdas Diajarin apapun langsung Tentunya nangkep dan murah senyum banget ya Bang El Semakin bangga dengan BBL Mudah-mudahan bersahabat kita juga mendapatkan Kebahagiaan dan kabar baik Dari Leslie dan Bilar Serta mendapatkan sidukan vitamin terbaru lainnya. Jangan kemana-mana terus ikuti Channel Youtube Diva TV Yang akan selalu memberikan kabar terbaru Kabar baik dan bahagia Dari Leslie dan Bilar tentunya Bagaimana tanggapan kalian Silahkan berkomentar Bang Min ucapkan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh